Halo apa kabar teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dalam channel cara id bersama Bang Dani. Nah jadi di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menyimpan highlight atau sorotan di instagram orang lain Tanpa menggunakan sebuah aplikasi tambahan Nah jadi kalau menurut saya ini eh, lumayan lah ya gak ngurangi space dari memori internal maupun RAM di hp kalian cuy.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 Oke kita lanjutkan ya. Untuk langkah pertama ini, silakan kalian masuk ke aplikasi Instagram kalian. Dan selanjutnya kalian tentukan terlebih dahulu dari highlight atau sorotan dari Instagramnya ya. Nah di sini eh, saya contohkan aja, yang ini ya cuy. Kalian perhatikan di sini. Oke dan untuk cara mendownloadnya atau cara menyimpannya, teman-teman langsung aja ya. Kalian pilih pada titik tiga di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih aja "Salin Tautan". Selanjutnya kita kembali aja ke home screen ya. Kemudian kalian masuk ke aplikasi browser favorit di HP kalian ya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya cuy. Kemudian kalian ketikkan di kolom pencarian ini. Download sorotan Instagram. Selanjutnya kalian pilih aja yang ini. Uh, jika sudah, kemudian teman-teman silahkan pilih yang highlight. Karena kita mau mendownload yang high click, ya. Lalu, kalian tempelkan aja atau pastikan link yang kalian salin di Instagram tadi. Kalian tempel di sini, lalu tinggal kita pilih search atau cari, ya. Dan tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Dan untuk cepat atau lambatnya, ini tergantung dari kecepatan internet kalian, ya. Nah, ini dia, ya cuy, sorotan yang tadi sudah kita pastikan. Disini ada banyak sekali sorotannya ya, tinggal kalian pilih aja ya teman-teman Kalian mau download yang mana Di sini saya contohkan, misal saya mau download yang ini Langsung aja di sini kita pilih download yang warna biru ini Download server 1 Kemudian klik download lagi Kita tunggu prosesnya beberapa saat Nah di sini proses downloadnya sudah selesai ya teman-teman Coba kita cek dan kita lihat